Prediksi Real Madrid vs Sevilla. Real Madrid akan menghadapi Sevilla pada pekan ke-11 Liga Spanyol atau La Liga 2022-23, Minggu, tanggal 23 Oktober 2021. Pertandingan di Santiago Bernabéu ini dijadwalkan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Real Madrid sedang berada dalam kepercayaan tinggi. Sebab, baru saja meraih kemenangan telak di melawan LC 3-0. Tiga gol berhasil dicetak oleh Los Blancos lewat aksi Federico Valverde, Karim Benzema dan Marco Asensio. Dan itu membuat Madrid semakin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 28 poin. Laga tersebut tak hanya dihiasi dengan gol dari Karim Benzema yang baru saja memenangkan Ballon d'Or, namun ada beberapa hal yang mendapat perhatian dari fans. Di pertandingan itu, Los Blancos sebenarnya mampu mencetak enam gol. Tapi, tiga lainnya dianulir oleh VAR karena offside. Hal itu membuat Madrid mencatatkan rekor sebagai tim pertama dengan tiga gol yang dianulir oleh VAR di satu pertandingan sejak VAR pertama kali digunakan di La Liga. Ya, laga Real Madrid vs Sevilla akan berlangsung di markas Madrid, Santiago Bernabéu. Kick-off dijadwalkan pukul dua waktu Indonesia Barat. Update Real Madrid memprediksi laga ini akan dimenangkan Real Madrid dengan skor 4 sampai 0. Benzema cetak bres dan Vde Valfade Man of the match Elche versus Real Madrid, Rodrigo. Ada banyak pemain Real Madrid yang tampil memukau pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2022-2023. Namun, Rodrigo punya kontribusi lebih besar terhadap kemenangan 3-0 Madrid atas Elche, Kamis 20 Oktober 2022. 3 gol Madrid dicetak oleh Federico Valverde menit 11, Karim Benzema menit 75 dan Marco Asensio menit 89. Selain 3 gol yang disahkan, Madrid juga punya 3 gol lain yang dianulir oleh VAR karena offside. Rodrigo memang tidak mencetak gol, bahkan ia melewatkan satu peluang emas dari jarak dekat untuk mencetak gol. Hanya saja, pemain berusia 21 tahun ini justru menciptakan assist untuk 2 gol Madrid. Pergerakannya yang pintar dan kesadaran akan posisi rekannya membantu tim untuk tetap bisa menanggung pelat lawan pinggiru kunci. Peluang emas yang diciptakan Rodrigo di pertandingan itu menjadi satu-satunya tembakan yang dilepaskannya di pertandingan ini. Meski begitu, ia menasbihkan diri sebagai kreator tajam. Rodrigo yang beraksi sebagai pemain sayap kanan di pertandingan ini mampu menciptakan akurasi umpan sampai 91 persen. 51 dari 56 umpannya berhasil tepat sasaran. Rodrigo juga jadi pemanah dengan jumlah dribble lebih banyak pada pertandingan ini dengan 3 dribble sukses dari 4 percobaan. Sebagai perbandingan, Vinicius hanya 1 kali dribel sukses dan Benzema 2 kali. Penampilan baik Rodrigo ini membuat dirinya tidak tergantikan selama 90 menit. Kontras dengan Vinicius yang terpaksa harus ditarik keluar di menit ke-80. Encelotti Puas, Madrid hajar LC 3-0 Real Madrid mengalahkan LC di Jornada ke-10 La Liga hari ini. Bermain di Stadion Martinez Valero, Madrid menang 3 gol tanpa balas. Prai Ballon 2022, Karim Benzema langsung menjebol gawang tuan rumah di menit ke-6 yang dianulir VAR. Dan pada menit ke-11, Real well, Madrid akhirnya benar-benar bisa unggul lewat gol Federico Valverde. VAR sekali lagi mengalulir gol David Alaba di menit ke-26 dan Karim Benzema di menit ke-61. Madrid pun baru mendapatkan gol keduanya di menit ke-75. Gol dilesakan Benzema berkat assist Rodrigo. Kemenangan 3-0 Los Blancos kemudian ditentukan oleh Marco Asensio yang mencetak gol di menit ke-89 usai memaksimalkan umpan Rodrigo. Dengan kemenangan ini, Madrid aman di puncak klasemen La Liga. Mengoleksi poin 28, mereka kini unggul 6 poin di atas Barcelona yang baru bermain dini hari nanti. Itu adalah pertandingan besar karena levelnya bisa turun sedikit setelah klasiko. Saya tidak mau membuat alasan lagi dengan rotasi. Tim tampil baik, mereka sangat fokus dan kami memiliki banyak mobilitas di depan. Pertandingan terbuka sampai menit ke-70 dan itu bisa menjadi sulit, kata Ancelotti di situs resmi Real. Belum temukan pengganti, Real Madrid ingin perpanjang masa bakti Luka Modric dan Toni Kroos. Real Madrid belum menemukan pengganti yang tepat di lini tengah pada bursa transfer musim panas kemarin. Sehingga, Real Madrid berniat untuk memperpanjang kontrak dua pemain veterannya, yakni Luka Modric dan Toni Kroos. Luka Modric dan Toni Kroos telah menjadi tumpuan Real Madrid dalam beberapa musim terakhir untuk menjalani semua kompetisi. Semenjak bergabung dengan Real Madrid, keduanya selalu menjadi andalan, walaupun telah terjadi beberapa pergantian pelatih. Selain itu, keduanya juga total telah menyumbangkan tiga gelar Liga Spanyol serta empat Copa Super Cup untuk Real Madrid. Sehingga, melansir dari FIFA Modric dan Kroos sudah dianggap menjadi pemain paling penting di tim yang berjuluk Los Blancos tersebut. Dengan catatan tersebut, Florentino Perez saat ini bersedia untuk menawari keduanya perpanjangan kontrak baru selama satu tahun berarti hingga 30 Juni 2024. Mengingat, kontrak dari Luka Modric dan Toni Kroos akan habis pada tahun depan, 30 Juni 2023 mendatang, menurut versi dari transfermarkt. Sedangkan hingga saat ini, El Real baru mendapatkan Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. Namun, keduanya masih memerlukan arahan dari seniornya. Di sisi lain, Luka Modric dan Toni Kroos masih dianggap sebagai bagian penting dari Real Madrid di musim selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan permintaan Florentino Perez agar kedua pemain tersebut menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub. Namun, niat tersebut juga masih tergantung pada keputusan kedua pemainnya, mengingat Toni Kroos pernah memiliki niatan untuk gantung sepatu.